Nah dan mencoba kembali para sahabat kali ini kita hadirkan bareng Slot Jani ya Ini salah satu uh, channel baru yang kita hadirkan untuk para sahabat -sumater. Dan tentunya untuk kalian yang pengen nyobain langsung main bareng dengan topchair88 situs paling gacor Dan terpercaya untuk kalian yang mau nyobain silahkan langsung digaskan bareng topchair88 Untuk linknya juga sudah kita sematkan di kolom komentar bosku Dan untuk pola dan triknya kali ini kita mainkan uh, get, of, get of kaca ya untuk kalian juga yang ingin langsung nyobain, langsung dikasihkan aja Untuk kalian yang pengin nyobain langsung dan mendapatkan update video-video terbaru dari suajannya Cukup aktifkan notifikasi loncengnya Maka kalian akan mendapatkan update terbaru di setiap harinya Langsung aja kita mainkan guest of catat kaca bosku Dengan modal recehan aja Mudah-mudahan kali ini kita bisa JP ya bosku ya Barang topchat 88 kita coba mainkan bosku Dan untuk kalian juga yang suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tentunya channel ini uh, Untuk selalu mendapatkan update terbaru Mengenai info bocoran pola soda gacor di hari ini, dan untuk update video-video terbarunya, kalian cukup aktifkan notifikasi loncengnya. Masih bersama Get Off Gatot Kaca, kali ini bosku kita coba terus turunkan simbol demi simbol dari Get Off Gatot Kaca ini. Perlahan tapi pasti ya, bareng Get Off Gatot Kaca mudah-mudahan bisa menang maksimal di kesempatan di hari ini dan bisa menghadirkan profit ya bosku. Oke, mudah-mudahan saja kita terus coba kasih uh, pecah lagi perlahan tapi pasti kali ini brother kita coba turunkan kali ini kita sambil nantikan sambaran sambaran gacor dari get off katus kaca ya waktu waduh mudah-mudahan kali ini kita bisa meledak maksimal lihat ya, kesempatan di hari ini bareng get off katus kaca dan untuk kalian yang ingin selalu mendapatkan update terbaru mengenai info bocoran dan polosot gacor di hari ini caranya gampang brother cukup like share komen dan subscribe tentunya channel I, dan otomatis kalian akan selalu mendapatkan update terbaru di setiap harinya dan untuk yang paling langsung nyobain main di sini ya bosku linknya sudah kita sematkan di kolom komentar begitupun untuk join grup whatsapp jadi kalian sangat mudah sekali ya bosku kita coba turunkan kembali kali ini dengan speed spin gratis seperti biasa yang selalu menjadi andalan untuk kita dan kali ini kita mainkan Get of Gatot Kaca yang merupakan salah satu game baru rilis ya bosku mudah-mudahan dengan game baru ini bisa meledak ya boy dengan perkalian-perkalian besarnya hampir mirip-mirip uh, dengan Gate of Olympus yang biasa mungkin kita mainkan ya kali ini kita coba mainkan dengan versi Get of Gatot Kaca tentunya dengan versi ini uh, dengan simbol simbol yang sama-sama belum kita tahu ya bosku namun untuk simbol-simbolnya kita sama-sama belajar aja ya, Boy kita main santai aja kita main santuy dan mudah-mudahan bisa profit maksimal dan untuk kalian juga ini Boy ee, simak baik-baik untuk pola dan triknya kali ini kita coba terus turunkan kembali masih bareng get off Gatot Kaca masih kita nantikan sabaran-sabarannya kali ini Boy Coba kita besarkan kembali simbolnya dari get off Gatot Kaca seperti simbol-simbol cawan dengan gaya-gaya Indonesia ya tentunya Warung cat kacanya ya bosku salah satu toko yang luar biasa diadirkan di kesempatan hari ini. Coba terus kita mainkan ya. Turunkan kembali simbol dari cat obat kaca ini. Mudah-mudahan saja bisa profit maksimal. Coba pecahkan kembali secara perlahan kali ini berada ya. Dikasih pecah lagi kali ini. Main santuy aja lah ya boy Dan tentunya untuk bednya boys uh, sesuaikan saja dengan bed kalian untuk antara mode dan pejangan terlalu mengesankan brotherku karena itu bukan menambah kemenangan justru menambah kerungkatan musuh kali ini kita coba turunkan masih bareng gate of gato kaca nih boy kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng simbol-simbolnya boy gate of gato kaca luar biasa banget kali ini oke okay. ini sabarannya agak sedikit canggung ya bosku karena masih baru-baru yang memainkan get atau kata namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa meledak maksimal di kesempatan di hari ini dan sekali lagi itu para yang pengen nyobain langsung main di situs ini linknya sudah kita sematkan di kolom komentar begitu pun untuk join grup WhatsAppnya dan kalian juga yang ingin selalu melakukan update terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gancor di hari ini percayaan ini cukup like, share, komen, dan subscribe channel ini dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form pendaftarannya bosku terlebih dahulu sebelum kalian bergabung dan menjadi membernya bosku kali ini kita coba percayaan kembali simbol simbol dari get of Gatot Kansai ini bosku oke kita coba turunkan perlahan tapi pasti ya dengan polos skater gratis mungkin akan kita dapatkan kalau kita dapatkan itu bonus yang luar biasa kali ini Masih kita coba bareng get of Gatot bosku Oke, kita pecahkan kembali simbol-simbolnya, Bosku. Oke, kita pecahkan kembali simbol-simbol yang ya ada diamond juga ya di sini ya. Kita pecahkan lagi kali ini. Kita coba sabar. Kita nantikan sabaran-sabaran besar yang dihadirkan oleh Get of Cat Kaca ini ya seperti apa kita coba ya di kesempatan di hari ini. Masih kita coba turunkan kembali perlahan kali ini bareng Get of Cat Kaca nya Bosku cobain terus kita cobain terus pantang pulang sebelum tumbang ini bosku kita coba sikat-sikat kacor kita sembatan di hari ini bareng kita menggantuk kacang yang kita turunkan simbolnya kembali kali ini boy Dan untuk kalian para sahabat-sahabat yang punya pola terbaiknya silakan coret-coret di kolom komentar mungkin para sahabat-sahabat pengen nyobain nih ya mudah-mudahan hari beruntungan hari ya, bosku dan ingat untuk keberuntungan setiap akun itu jelas berbeda-beda meskipun kita bermain dengan bed dan waktu yang sama namun untuk profit dan BD itu tidak bisa kita samakan tentunya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk pasang solter nih. Udah setia selalu dan mengikuti selalu perkembangan game dari The game game ini bersama situs yang luar biasa yang dihadirkan di kesempatan di hari ini. Tentunya untuk kalian juga yang islam mendapatkan update terbarunya. Sekali lagi caranya gampang banget cukup like share komen dan channel ini. Dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form pendaftaran terlebih dahulu sebelum kalian bisa menjadi join new member dari situs ini ya bosku ya dan kali ini kita coba kerjakan kembali simbol demi simbolnya dari kita. Gatot Kaca bosku kita perlahan ya perlahan naik atau perlahan turun kita coba lihat lagi kali ini kita pecahkan simbolnya. sama-sama belum kita mengenal ya simbolnya. Oke kita akan saja hampir sama kan mas. kita voip tiket of Gatot Kaca ini, Ya untuk game ini juga baru rilis ya bosku ya, kali ini coba kita turunkan kembali kita pecahkan secara perlahan kali ini boy Kita coba kasih paham kali ini brother Kita pecahkan lagi Dan tentunya untuk password slot tercuk juga uh, Trimod aktif cukup bersamanya, ya Dan tentunya dengan pola-pola yang kita main kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalian atau mengawali Kalian memulai suatu game slot ya Dan kali ini terus coba kita pecahkan perlahan kembali kita turunkan si bolda gate of katut kaca, kali ini bosku sebuah, uh, mantap lewat-lewat terus bosku Oke kita coba lagi kali ini boy Kasih lagi kali ini Cobain lagi kali ini mantapnya bosku gila, kali ini kita dapatkan lagi Masih banget gate of kaca tentunya kita ada simbol hijau, green, simbol kali ini ada batu merah juga ada grand diamond, purple diamond, semualah kafe sini bosku simbol yang begitu menarik kali ini kita turunkan mudah-mudahan profit ya oke ledakan kembali kali ini kasih pecah oke mantap jiwa bos kita coba lagi kali ini boy sip kali ini kita kasih pecah lagi